serta klik notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar lesla tentunya baiklah untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini tentu persahabat ya kita flashback dulu aja nih ke vitamin bahagia pada masanya persahabat ya perhatikan tuh, <tuh> gemes banget persahabat ya membuat kita Para fans tentunya baper abis nih pada zamannya Kekyutan, keromantisan yang selalu membuat kita bahagia dari Nani Alvesti dan kakak Rizky Bilar Momen ini pun diunggah kembali oleh akun HP Kentang Kata Sultan Ada kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut Vitamin overdosis pada masanya Katanya tuh bersahabat ya Kita lihat aja di kolom komentar nih banyak tanggapan banyak respon yang diberikan luar biasa dari para fans yakni dari akun instagram Nadia23Almera Vitamin yang luar biasa Ini pada zamannya sampai teriak-teriak katanya tuh Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun instagram Jenu mengatakan dulu kayak ini vitamin keluar malam-malam ya Min katanya tuh. <laughs> Ada juga komentar lain diberikan dari Angkun Analystler Hong Kong. Keluarin terus yang lama-lama saya biar nambah imun makin kesini makin sayang banget katanya tuh. Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan selalu kompak dan selalu solid Mendukung yang terbaik untuk idola kita ini persahabat ya Memang ini momen spesial banget Membuat kita semakin bahagia dan semakin imun kita naik persahabat ya, Melihat kekiutan keromantisan yang selalu diberikan Disuguhkan oleh idola kesayangan kita dan untuk kabar berikutnya, para sahabat kita lihat keunggahan dari akun Instagram uh, Gria Point ascora Profillem ya ini memposting sebuah postingan rumah nih persahabat perhatikan dan simak baik-baik postingan rumah ini seperti persahabat ya rumah yang ditempati oleh kakak dan didak oleh si ini pun semalam perhatikan persahabat yang di ruangan ini. Tentunya meja biliar ditaruh di tempatkan pesawat, ya. samping ada kolam renang. Duh, sudah fix banget, ya. Ini adalah rumah Leslar luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan tentunya rezeki dari idola kita selalu nyalir, selalu berkah, dan barokah. Amin. Banyak komentar juga yang diberikan dari postingan tersebut. Di lantai persahabat ada komentar dari akun Lesti Bilal. Video punya Utun, katanya tuh dari Navia Nanda akhirnya ketemunya juga. Ratanya persahabatnya semoga rumahnya berkah. Amin. doakan kasih yang terbaik. Mudah-mudahan selalu berkah, barokah. Amin. Ya robbal alamin. Dan untuk ke kabar berikutnya, ada sebuah unggahan info yang tentunya membuat kita semakin gak sabar menantikan C besok sahabat dari ANTV Langsung. Menginfokan acara cinta Abadi Leslar tetaplah setia bersamaku spesial Baby Moon Turki, persahabat ya cerita episode kali ini perhatikan persahabat di kalimat caption info cinta Abadi Leslar tetap setia bersamaku spesial Baby Moon Turki Minggu 7 November 2021 jam 13.30 Waktu Indonesia Barat. Bilar dan Lesti akhirnya berangkat ke Turki karena terlalu excited dan panik persahabat ya otek ada aja yang terjadi hingga sampai ke Turki. Wah bagaimana keseruan kisah perjalanan mereka bisa sampai ke Turki? Yuk makanya jangan sampai ketinggalan. Episode Cinta Abadi Leslar tetaplah setia bersamaku. Special Baby Moon Turki Minggu. 7 November 2021, jam 13:30 waktu Indonesia Barat hanya di ANTV. Gak sabar banget, ya, melihat episode spesial "Baby Turki" cinta abadi Leslar tetaplah setia bersamaku. Mudah-mudahan banyak yang menonton. Mudah-mudahan banyak dukungan support dari orang-orang baik, dari orang-orang hebat. Tentunya salah satunya fans sejati dari Leslar untuk selalu mendukung karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment. Italia juga dukungan dan respon yang sangat luar biasa falsitif dari para fans, yakni dari Agung dinda.b.ayu.9026 mengatakan, Nunggu besok CL kesayangan wajib nonton. Wow, mantap banget ya, sudah standby nih. Mudah-mudahan saja, tentunya ratingnya bisa naik tentunya doakan detailnya yang terbaik untuk karya-karya dari idola kita dan keunggahan berikutnya bersahabat di sini juga ada unggahan terbaru dari IG nya bang bobby Suarez ya di sini memposting sebuah postingan foto kak nova juga tuh kita lihat ternyata hari ini kak nova sedang berulang tahun bersabar tidak sebuah kalimat ucapan dari bang bobin untuk kak nova panjang umur sehat selalu serta dilimpahkan segala rezekinya Doa terbaik Edno Farud Wow, masya Allah bang persahabat ya, yuduk akan juga buat kak Nova yang sedang berulang tahun. Mudah-mudahan selalu bahagia, selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kemudahan apapun yang dini lakukan oleh kak Nova. Amin, ya robbal alamin. Dan untuk selanjutnya juga persahabat kita lihat nih, yang makin penasaran perhatikan di postingan ini ada baby L si utun yang mengemaskan. Ini USG semalam, dan di sampingnya kita lihat foto Dede dan Kakak Bilar yang menggemaskan juga. Kakak Bilar posisinya lagi cium Dede Lesti, bersahabat ya. Kira-kira yang makin penasaran, l nya nih mirip siapa nih? persahabat ya, kalau Bambi mirip sih. <in proyekan> Antara Dede dan Kakak Bilar nih, perpaduan banget ya, apalagi hidung dan bibirnya. Aduh, menggemaskan banget. Momen ini pun diunggah oleh akun sahabat Leslar Taiwan Ada kalimat langsung juga yang dituliskan Bunda banget nggak sih mulutnya, bibirnya, hidungnya papah banget Katanya tuh perpaduan ya <tuh> Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat di perut bunda Dan di perlancar persalinan nanti Kita makin nggak sabar menantikan Leslar Junior tiba Mudah-mudahan juga ada cerita dan kabar baik selanjutnya Di siang hari ini jangan kemana-mana total stay tune Dan penghantungan channel ini